hingga saat ini tak sedikit warga Sumedang yang percaya keberadaan sosok siluman ular di waduk Jati Gede. Waduk yang terletak di kecamatan Cijengjing, Jati Gede, Sumedang ini baru beroperasi beberapa tahun lalu dan meninggalkan berbagai mitos seperti siluman ular serta kisah mistis yang tersebar luas. Seperti waduk di Jawa Barat pada umumnya, waduk Jati Gede memiliki fungsi utama untuk sarana irigasi dan pembangkit listrik tenaga air. Selain itu, waduk jati gede juga berfungsi sebagai sarana budidaya ikan air tawar, rekreasi hingga olahraga. Berikut ini 3 mitos waduk jati gede yang masih dipercaya hingga saat ini. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Mitos ular raksasa sepanjang 4 km. Dari berbagai kisah yang beredar, di dasar waduk Jatigede terdapat sosok ular raksasa yang bersemayam dengan panjang mencapai 4 km. Beberapa indigo serta pakar supranatural yang pernah berkunjung ke waduk ini mengungkapkan bahwa jin atau siluman ular raksasa ini membentang dari Kecamatan Wado hingga Dharma Raja Sumedang. Keberadaan 68 makam keramat yang terendam air. Menurut cerita warga yang berkembang, satu di antara situs makam keramat yang menjadi cikal bakal sumedang terendam air Waduk Jatigede. Keberadaan situs keramat ini berasal dari Kerajaan Tembong Agung yang berdiri pada tahun 678 sampai 721 Masehi. Pemerhati budaya sekaligus penulis cerita rakyat daerah mengungkapkan, terdapat sekitar 68 situs makam keramat yang telah tenggelam akibat pembangunan waduk jati gede beberapa di antaranya adalah makam Prabu Aji Putih Ratu Ratna Nawang Wulan Resi Agung dan Emba Santapura hingga saat ini keberadaan makam keramat tersebut dapat terlihat apabila waduk jati gede dalam keadaan surut seperti terjadi pada pertengahan 2021 silam selain makam keramat yang akan bermunculan Puing-puing rumah warga yang ikut terendam waduk pun akan terlihat secara jelas, ada bit air waduk Jatigede tak begitu tinggi. Mitos kaya bodas Dalam bahasa Indonesia, kaya bodas bermakna kepiting putih. Jauh sebelum area ini dipenuhi air untuk keperluan irigasi, mitos kepiting putih sudah terdengar turun-temurun. Dikisahkan sosok kepiting putih raksasa ini mampu menjebol tanggul waduk Jati Gede dan membuat airnya surut. Namun pada kenyataannya sosok kepiting raksasa tersebut tidak pernah ditemukan hingga sekarang. Berbagai spekulasi bermunculan yang menjadi penyebab surutnya waduk Jati Gede. Beberapa menyebutkan debit air sungai yang berkurang hingga lempeng tektonik yang masih aktif di dasar waduk.